Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan Belajar bersama serta menjawab pada kunci jawaban Halaman 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 pada tema 2 kelas 6 Baik, langsung saja kita jawab di halaman 45 Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe Kemudian nyalakan tanda loncengnya Berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Pertempuran Surabaya. Diskusikan peta pikiranmu secara berpasangan. Baik, mari kita jawab. Apa pertempuran di Surabaya antara Indonesia dan Inggris? Mengapa? Karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris. Siapa? Rakyat Indonesia dan pasukan Inggris? Bagaimana? Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, Surabaya digempur dari darat laut dan udara Pertempuran Surabaya, kapan? Pertempuran dahsyat pada 10 November 1945, di mana? Di Surabaya Dekatnya kita akan jawab di halaman 46 Buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya Berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat, gunakan kalimat efektif Pertempuran di Surabaya antara Indonesia dan Inggris Pertempuran itu terjadi karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris Maka terjadilah pertempuran antara rakyat Indonesia dan pasukan Inggris Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di Surabaya Surabaya digempur dari darat, laut, dan udara Pertempuran dahsyat pada 10 November 1945 terjadi di Surabaya apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Demi mempertahankan NKRI, rakyat harus berani menghadapi ancaman apapun. Selama rakyat masih bersatu, maka kita adalah bangsa yang kuat. Berikutnya, kita akan menjawab di halaman 48. Tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut. Baik, setelah kita berdiskusi, maka kita dapat mengambil hasil diskusi kita seperti ini. Ciri-ciri hewan berbulu memiliki paruh. Mohon maaf, ciri-ciri ayam ya. Yang pertama adalah berbulu memiliki paruh runcing, berkaki dua, bersayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat, daratan lapangan seperti pekarangan belakang rumah. Ikan. Ciri-cirinya bernapas dengan insang berdarah dingin, memiliki sepasang sirip tubuhnya ditutupi sisik tetapi tergantung spesies berkembang biak dengan ovipar atau ovovivipar. Ciri-ciri habitat perairan air tawar atau air asin, bebek, ciri-ciri bebek bulu yang dilapisi lilin, memiliki paruh berbentuk sudut. sudut Kaki yang berselaput, bersayap, dan berkembang biak dengan bertelur Ciri-ciri habitat Daratan yang becek maupun daerah yang dekat perairan tawar Cecak Memiliki semacam perekat pada telapak kakinya Memiliki ekor yang bisa putus ketika terancam Memiliki empat kaki umumnya berwarna krem Dan berkembang biak dengan bertelur Ciri-ciri habitat Hidup di permukaan vertikal yaitu tembok maupun di permukaan horizontal seperti atap rumah. Sekarang kita akan menjawab di halaman 49. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu. Iya benar, ada hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya sehingga ciri-ciri hewan harus sesuai dengan kondisi habitat agar hewan mampu mempertahankan Kelangsungan hidupnya Berikutnya di halaman 50 Amati tiga hewan yang ada di sekitarmu Berdasarkan pengamatanmu Catat ciri-ciri khusus hewan tersebut Beserta habitatnya Tulis laporan Berdasarkan pengamatanmu Kamu dapat melengkapi laporanmu Dengan membaca berbagai sumber bacaan Tulis laporanmu pada tabel berikut Baik, kita jawab. Yang pertama, kelelawar. Ciri-ciri khusus pada kelelawar, mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik, beraktivitas di malam hari, memiliki indera penciuman yang tajam, tubuhnya berwarna gelap, berkembang biak dengan beranak. Ciri-ciri habitat di tempat yang rimbun atau gelap, seperti gua atau pohon tebal. Berikutnya, lebah. Ciri-ciri khusus, Memiliki sengat pada ekornya, mampu menghasilkan madu, memiliki sepasang sayap, memiliki mata majemuk, berkembang biak dengan bertelur Ciri-ciri habitat di tempat yang dekat dengan tumbuhan dan bunga misalnya hutan atau rumah penduduk Berikutnya, kadal Telapak kakinya memiliki semacam perkat serta cakar untuk memanjat pohon Mampu berlari dengan cepat Biasanya memutuskan ekornya ketika terancam Berkembang biak dengan bertelur Beranak atau ovivivar, ovivivar Dimanapun Di tempat yang terdapat serangga Tulis kesimpulan Berdasarkan hasil pengamatanmu Setiap hewan dianugerahi ciri khusus yang unik oleh Tuhan Ciri khusus menjadi identitas Suatu hewan Sekaligus untuk menyesuaikan dirinya dengan habitatnya Berikutnya kita akan jawab di halaman 51 Ayo renungkan Pertanyaan pertama Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Jawabannya Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Pertanyaan kedua apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Jawabannya: perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertanyaan ketiga: apa yang belum kamu pahami? Jawabannya: belum memahami. Cara setiap wilayah atau kota dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Pertanyaan keempat Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Jawabannya Membaca buku paket atau acuan materi diringkas dibaca ulang sambil dipahami Pertanyaan terakhir Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, sikap yang dapat aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, bertanggung jawab, patuh, dan suka bermusyawarah, serta rela menolong. Baik itu saja kunci jawaban yang kita mohon maaf. Tinggal di halaman 51 ya, kerjasama dengan orang tua. Amati jenis hewan lain yang ada di sekitar rumahmu. Identifikasi ciri-ciri hewan tersebut dan ciri-ciri habitatnya. Deskripsikan secara tertulis hasil pengamatanmu. Salah satu hewan yang ada di sekitarku adalah bebek. Ciri-ciri bebek, memiliki paruh, memiliki kaki yang lebar dan berselaput, Bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur, kelompok unggas, memiliki tulang belakang, ciri-ciri habitatnya hidup di daratan dan perairan seperti danau, kolam, dan rawa. Baik, itu saja kunci jawaban yang kita. Bahas pada video kali ini semoga bermanfaat sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh